Halo semuanya, aku baik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain cookies serasa susu vanil dari Coca-Cola dan sebelumnya aku udah pernah nyobain yang seperti ini cuman rasanya itu yang coklat ya dulu itu seingetku kesannya itu bagus banget ya aroma coklatnya kuat dan rasanya lumayan enak oke, kali ini aku mau nyobain yang Coca-Cola cookies susu vanila cookies serasa susu vanil dari Coca-Cola ya dan sebelum kita nyobain, kita bahas dulu seperti apa desainnya dia ya Yang menurut aku sih ini bagus banget Dia warnanya cerah, bagus perpaduan antara biru muda, kuning yang cerah seperti ini Ada Coca Cola di sini dengan uh, logonya yang warna merah seperti itu Kemudian cookies susu vanilla yang di belakangnya itu ada uh, splash warna kuning ya Kemudian di sini tertulis milky vanilla cookies. Oke, okay. mungkin fokus apa enggak ini? Ya. Yeah. Kemudian di sini ada cookiesnya, ada lima lima buah ya yang ada di depan sini. Kemudian ada gambar susu di sini karena ini adalah rasa susu vanilla. Oke. Okay. Label halal ada di depan tengah seperti ini di sini ya. Kemudian di sini tertulis taste good dan mungkin ini tasku dalam bahasa Jepang kali ya oke okay. seperti yang tadi aku bilang ini desainnya bagus banget sih warnanya keren dan gambarnya juga cerah berkualitas gitu oke okay, sekali lagi ini adalah cookies rasa susu vanilla dari Coca-Cola dan tanggal keadaan rasanya itu ada di depan sini tentu aja ini masih lama banget ya untuk bagian atas dan bawahnya itu sama seperti itu kanan kiri dan belakangnya. Oh, begini ya. Oke, di bagian belakang sini dia tertulis Jepang-Jepang seperti itu ya atau ya setauku ini Jepang tapi mungkin bukan karena agak lupa juga. Kemudian ada informasi legacy di sini dan komposisinya di bawah sini. Susu bubuk 3% ini di dicetak tebal tuh. Hmm, komposisinya itu dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan ini bahasa Arab oke, okay. seperti itu aja sebelumnya belum pernah nyobain sih yang kokis, yang dari Coca-Cola yang rasa susu vanilla ini buat kalian yang udah pernah coba, boleh share pengalaman kalian kayak gimana rasanya ini nggak ada opening gear ini, jadi kita buka aja kayak gini kali ya karena dia bebas agak keras, oh isinya tuh bolong kayak gini kelihatan banget ya di kamera kalau dia isinya seperti itu oh aroma susunya itu enak banget ya mungkin aku ngambilnya kayak gini kali ya <laughs> oke okay. ini beneran aroma susunya itu enak banget dan isinya tuh seperti ini dia ukurannya segitu ya ini aroma susunya benar-benar enak banget, kuat banget, dan pastinya aku sudah cuci tangan terlebih dahulu, jadi aman. Kameranya, cuy. Nah. Oh, ini aromanya susu benar-benar kuat banget. Jadi kalau kalian yang suka ini bakalan enak, tapi kalau yang nggak suka rasa susu itu mungkin ya jadinya kurang enak. Oke, kita cobain. Hmm. Oke ini dia manis ada manisnya sekitar 30-40% tuh manis jadi kemudian uh, susunya itu aroma susunya itu kuat banget dan rasa susunya juga kuat banget ini aku pribadi ini suka banget sih kayak gini hmm. mantap oke okay, jadi kesimpulannya untuk desainnya menurut aku pribadi ini desainnya keren banget bagus dia ya? warnanya cerah kualitas gambarnya juga bagus nggak ada yang pecah komposisinya juga keren kemudian aromanya ini aroma biskuitnya itu dia kuat banget dan aromanya itu aroma susu jadi benar-benar menggambarkan rasanya gitu ya Nah kalau dimakan tuh Tekstur teksturnya ya kayak cookies biasa aja, cuman uh, rasanya itu benar-benar dia ada manisnya yang enggak terlalu banyak, kemudian rasa susunya itu benar-benar kerasa banget jadi ini, perfect banget oke, okay, jadi sekian video saya tentang Coca-Cola cookies rasa susu vanilla terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton videonya sampai sekarang, jangan lupa klik tombol subscribe nya buat kalian semua yang mau dan kita ketemu lagi di video berikutnya bye Bagus banget ini, eh, enak. Eh